Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan kabar di persahabat ya Tentunya kabar yang sangat membahagiakan Ketika melihat postingan Abang El Yang sedang fokus makan Tapi matanya melihatnya bukan ke makanan kemakanan ya. Ini saat di perjalanan ketika Abang El bersama Bunda Lesti Umroh persahabat ya Masya Allah Baik kesayangan semuanya, baik yang selalu membuat penyemangat warga Konoha. Mudah-mudahan sehat terus untuk keluarga besar Lesti. Mudah-mudahan menjadi tentunya sosok inspirasi terus untuk banyak orang. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Alfati Anaskara EMC namun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun, El Hattaj mengatakan, Sehat-sehat kalian semua, Bundanya Abang El, kamu harus kuat. Kamu harus maju ke depan, perlahan pasti kamu bisa melewati ini semua. Jangan pantang menyerah, karena kami tahu kamu wanita yang sabar, Wanita hebat, hayuk kamu bisa lawan kesedihan karena kamu berhak bahagia. Ini Masya Allah banget Dukungan, support, dan tentunya doa Selalu diberikan untuk Bunda Lesti Kejora Kemudian juga yang perhatikan ada sebuah kalimat Yang diunggah oleh akun Elfat 21 Perhatikan Buat teman-teman semua Jika ingin menangis karena merasa dikhianati, Teringat kembali memori pengkhianatan Dan diperlakukan tidak baik oleh pasangan Menangislah jika tidak ada pundak yang bisa menerima, pergilah ke tempat dimana dirimu bisa memeluk dirimu sendiri dan bersimpuh, menangislah sembari berdoa dan menyampaikan segala keluh kesah. Insya Allah kekuatan dan energi hebat akan Allah turunkan. Luar biasa. Kita simak juga di kalimat caption panjang yang dituliskan. Berbincang dengan salah satu teman yang dirinya ada di fase kebingungan Tidak tahu bagaimana keputusan yang harus diambil Suami sudah memiliki perempuan lain Setiap hari harus berhadapan dengan kecamuk hati yang tak berkesudahan Bercerita dengan keluarga, saudaranya sama-sama menjadi pelaku pengkhianatan pada istrinya Dia tidak tahu harus bagaimana Sedangkan anak yang sudah mulai beranjak dewasa selalu curhat Tidak ingin keluarganya seperti apa yang dialami saudaranya Pedih rasanya mendengar cerita ini Peluk jauh untuk kamu yang sudah mencurahkan semua ini untuk menemukan kekuatan Stand for Lesti, Lesti kejora Masya Allah Mudah-mudahan kita semuanya terus kompak untuk memberikan dukungan memberikan doa dan support untuk Bunda Lesti Kejora. selanjutnya para sahabat ada kabar gembira yang kita dapatkan dari L2W tahukah kalian sekali seumur hidup single Bunda Lesti sekarang menjadi video terpopuler nomor 4 di Youtube beberapa hari lalu mimin up masih 48 luar biasa nggak nih para sahabat ya Masya Allah Lesti Kejora sekali seumur hidup single terbarunya ini terpopuler nomor empat di YouTube luar biasa kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini masih ingat ajakan streaming dari kami Alhamdulillah membuahkan hasil selain sudah tembus 30 juta viewers dalam beberapa hari Video music Sekali seumur hidup yang 3 hari Yang lalu mimin posting menjadi video musik terpopuler keempat puluh delapan Sekarang menjadi keempat loh guys Masya Allah Terima kasih buat siapapun Kalian yang men-support Dede dengan cara kalian masing-masing Ada yang diam-diam tapi streaming terus Yuk guys kita ukir prestasi buat Dedek Lesti Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan untuk karya Bunda Lesti Kejora Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Ada support dan dukungan dari Hazman DAA1 atau Dangdut Akademi Asia 1 Ikut berikan doa dan support untuk Lesti Kejora Insya Allah mudah-mudahan ya semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik Kali ini dari Hazman Masya Allah luar biasa Support dari sesama teman DA1 mudah-mudahan semakin banyak lagi orang-orang yang mendoakan untuk Bunda Lesti Semoga Bunda Lesti diberikan kekuatan dan kesabaran Dan berikutnya juga persahabatnya kembali viral mengenai wawancara bersama kakak Rizky Bilar Kakak Bilar Ben Bensi Kumbang sebut KDRT sebagai keharmonisan dalam rumah tangga Ini lagi viral banget nih persahabat ya Kakaknya Rizky Bilar ini sebut KDRT sebagai keharmonisan rumah tangga Hingga salahkan Lesti yang lapor polisi Wow Keluarga besar Rizky Bilar ini menyalahkan Bunda Lesti Hingga Lesti kejuara sampai melaporkan komolis itu salah banget katanya Kita lihat kalimat caption yang dituliskan Bertengkar yang bagaimana dulu? Kalau pakai kekerasan apakah masih hal yang biasa? Tuh juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram Jana 8474 Ya Allah kenapa aku nyusak setiap keluarga L Itu angkat bicara Kalau bener-bener Lesti kena KDRT Kenapa keluarga L nggak menghargai perasaan Lesti sama sekali Malah membela RB terus-menerus Insya Allah deh Allah memberikan yang terbaik buat Lesti Masya Allah luar biasa Tentunya Bunda Lesti emang the best banget Jalan terbaik itu adalah melapor ke kepolisian Itu hal yang tentunya langkah terbaik untuk menolasi karena kekerasan Sebenarnya kekerasan itu tidak diperbolehkan dalam rumah tangga Kalau tentunya bagi Bang Pensi Kumbang, kakak Bilar menyebutnya KDRT sebagai keharmonisan rumah tangga Ini berbeda pendapat juga di persahabat Doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan hingga kabar terbaru, kabar baik dari Bunda Lesti. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Dipati. Jangan kemana-mana terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dari Lesti Kejora tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Pengen ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.